Di router sendiri, di sini yang menariknya dari routernya Elixir adalah kita bisa punya banyak pipeline. Jadi kita bisa punya pipeline browser yang menerima formatnya HTML. Kemudian ketika pipelinenya browser, kita bisa definisikan bahwa kita mau pakai session, kita mau pakai flash, yang informasi notifikasi yang di atas, biasanya kalau ada error, ada informasi lainnya. Kita mau pakai layoutnya apa, dan beberapa hal sekuritas lainnya. Tapi jika kita mau pakai nya API, kita hanya menerima JSON tanpa harus ada session, flash dan lain-lain. Dan kita di sini cuman punya satu, baru punya satu route yaitu get slash yaitu root apa localhost 4000 slash gitu ya. Dan dia pipe adalah browser. Jadi dia akan mengembalikan HTML beserta session dan lain-lain di sini di get ini ternyata dia menuju ke page controller dengan fungsi index kalau kita buka page controller di sini ada fungsi dengan nama index yang menerima dua parameter yaitu connection dan params params ini buat nanti query parameter dan berbagai parameter lainnya kalau ada form ya dan dia akan merender si index html dan ketika fungsi render ini dari mana fungsi render ini dari View. Jadi di View di sini ada page View yang adalah boilerplate aja yang menyatakan bahwa dia adalah View dan kemudian di template sendiri akan ada satu folder page dan ada index.html.hex. Jadi embedded Elixir ada di sini dan kalau misalkan kita tambahkan tanda seru misalkan sebagai percobaan. Nah hasilnya seperti ini.